Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa hari ini kegiatannya jualan Terima kasih untuk saudaraku yang baru gabung Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan Dimurahkan rezeki kita Dan selalu diberi kelancaran dalam segala urusan Amin hmm, <laughs> ini ruangnya setengah aku eh hahaha bagi terang Salam. Ambil enten oh, ya. yep. <grafat> <si> <jimbau or> <nya> kan? itu aku yang <si pergelapanIf> aku <custom>. paling itu <knowledgealet Matthew Matthew senses> Jangan milih-milih apa aku. di mana? Lewat mari bisa. Sambil awar, Oke. salur sambil nunggu pelanggan ini haa ah. haa haa haa haa haa haa hujan aduh cuaca hujan haa ah. kondisinya seperti inilah kondisinya hujan lebat Loh. ini posisi saya lagi istirahat di bawah pohon nah. biar tidak terlalu parah nanti kalau hujannya masuk ke obrol ini ini sudah sampai rumah kembali ya. Ini tadi pulang itu kehujanan jadi ya ya seperti inilah kondisinya di jalan ya karena di tadi itu ya membeli itu apa pada acara ini ya apa ya acara yasinan terus kemudian apalagi ya karena ya kebanyakan kalau di daerah gunung itu hari Kamis itu ada acara yasinan jadi yang belanja itu ndak itu banyak ya hari ini tadi Oke daripada penasaran kita review langsung aja lah sisa jualan hari ini kalau biar saudara tahu juga kondisi kondisinya gitu jadi seperti ini nah ah, ini cabe ini masih ada lima ditambah enam ini masih 11 bungkus satu bungkusnya harganya 6000 itu tinggal ngalikan saja ya. 6000 11 bungkus itu berapa udah. <tuh> Terus kemudian capar harga 2000 masih 2. Kemudian capar harga seribuan masih 4. Ini sawi harga 3000 masih 1 ini telor rambak ini harganya 6000 masih tiga bungkus kemudian apalagi ya kalau empon-empon ini kalau empon-empon ini masih berapa ya 12345678 ini harga 3000 ini masih ada 8 kemudian ini terong harga Rp2.000, masih satu. pokak harga Rp2.000, satu. Ini jagung harga Rp4.000, masih dua. Gondes harga Rp5.000, masih dua. Ini terong harga Rp5.000, masih satu. Ini koro harga Rp2.000, masih satu. Ini yang tak review, ini yang setiap hari dibelanjakan ya maksudnya yang rutin-rutin saja -rutin ya ini yang sayur yang ibaratnya sayur yang rutin setiap hari saya belanjakan jadi ya di luar sembako sih seperti itu ini jamur kuping dua setengah masih ada dua ini terong terong ungu ini harga 3000 ini masih tiga bungkus nah tinggal dikalikan sendiri aja itu berapa totalnya kemudian timun harga harga karena ini agak besar harga 3000 itu masih 3 <tuh> kalau ini opak sini harga tiga setengah ada 12345 nah kemudian tomat tomat masih 123 empat lima enam tujuh itu harga seribu lima ratusan kali tujuh ya nah, kemudian buncis ada satu ini sawi masih tiga harga dua nah, ribu sayuran nih seribuan masih satu kemudian ini kenikir-kenikir masih satu dua tiga harga dua ribuan masih tiga hmm. Nah ini nih tempe nih Tempe yang ini harga 3000 Tempe agak panjang Ini masih 3 Ini tempe harga yang 2000 Masih 120 1234 45678 Nah harga 2000 masih 8 800 <tuh> ini 1234 ini harga dua setengahnya ini masih 1234 berapa tadi satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh sama empat 11 harga dua setengahnya masih 11 <tuh> kemudian kalau ini ini kan ikan orang titip sih belum saya belum diuangkan ini harga jualnya 10.000 jadi ya enggak aku hitung saja soalnya ini belum saya kasih uangnya ini cuman titip aja orangnya nah, ini orang titip itu cuman laku satu ini tadi titipnya itu 6 bungkus ini yang tak belanjakan ibaratnya seperti itu yang tak uang-uangkan kali ini gerai-gerai seperti ini. ini nah ini seribuan masih ada dua teri dua ribuan masih ada lima empat sembilan masih sembilan ini gerih harga lima setengah masih satu Udang harga Rp. 2.000 sama Rp. 1.000 masih satu-satu Kita maju ke depan Kalau ini cecek sapi sih Ada yang bilangnya cecek atau kikil itu Harganya eh uh, Harganya Rp. 6.000 Kayaknya telur pecah ini Aduh ini anak saya ini yang pecahin tadi Sukanya itu mainan telur uh, Biarin lah enggak apa-apa namanya anak kecil sih kemudian kita geser ke sini kalau jajan-jajan ini enggak saya hitung ya ini saking banyaknya sudah ini nah, ini harga seribuan semua ini uh ini kalau 50.000 ribu masih ada ini sampai depan sana itu kemudian nah ini ini heh telur emang mau pecahnya yo eh uh, enggak boleh rona pulang rona rona balik kalau ini tahu harga tiga ribuan masih satu dua tiga empat lima enam tujuh masih 7 tapi harga 2000an masih tiga nah ini jajan yang ini ini harga 2000an ini satu dua tiga empat lima enam tujuh masih ada tujuh harga seribuan tiga harga 2000an masih 4 ini harga seribuan masih satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh ini harga Rp2000000, ini harga 500-an, beruntung. Ini harga 1000-an, masih utuh, satu renteng satu renteng Ini ampok, harga 2 setengah. Ya, masih lumayan banyak. Silahkan dihitung sendiri aja. Itu sisanya. Ya, seperti inilah kondisinya. Yang namanya jualan, itu kita. Terus kemudian ada yang nanya Dari teman itu Terus kalau musim seperti ini itu apa ada yang Bon juga kalau jualan Sudah jualan sepi kira-kira apa ada yang bon Ya jangan salah <gifat> Ya kita maklum saja sih Kalau saya sendiri itu maklum Sebagai penjual sayur itu ya Karena di daerah saya itu Masih ini ya Banyak acara hajatan Atau orang menikah Jadi ya seperti BCA itu tuh hampir hari-hari itu ada ya kalau staf saya lewat tuh, di daerah saya itu Jadi ya mungkin dari situ itu kan kita tahu ya keadaan di masyarakat itu sebenarnya pengeluaran untuk acara-acara seperti itu Terus kemudian harga-harga juga kan mahal sekarang Kayak beras itu mahal, terus minyak itu juga mahal minyak itu rata-rata sekarang harganya 18 di 19 beras pun sekarang kan rata-rata harganya 12-an ya artinya itu mahal seperti itu nah, jadi ya saya memaklumi nah, ya kalau saya sendiri sih setiap hari-hari pasti ada orang kalau yang namanya utang atau bon itu pasti ada ya mohon, mohon maafnya itu ibu-ibu ya ini saya sampaikan juga sih sebenarnya keadaannya itu seperti ini jadi ya kalau kalau hari ini tadi itu bone nggak banyak sih, nggak sampai seratus ribu, enggak sampai seratus ribu itu maksudnya bukan satu orang tapi dari beberapa orang. Misalkan satu orang itu di bawah dua puluh ribu, terus ada yang di bawah sepuluh ribu, di bawah dua ribu, jadi ya totalnya itu hampir seratus ribu itu ada. Dan terus, ya saya mau nggak mau ya tetap namanya kita jualan itu ya kalau saya sendiri itu kalau orang berhutang itu ya tetap asalkan saya mampu mengasih hutangnya itu nggak apa-apa ya tapi ya nanti ya ibu-ibu juga kan kalau sekiranya saya terlalu berat misalkan nanti sekiranya nanti bayarnya itu kelihatannya lama gitu ya mungkin saya batasi hutangnya kan seperti itu saya sendiri juga yang memaklumi uh, memang ekonomi di masyarakat ini ya sedikit menurun lah akhir-akhir ini. Kalau saya rasakan nih ya semenjak tahun baru ini sih. Semenjak tahun baru itu perekonomiannya itu sedikit agak menurun ya. Kalau dari segi penjualan juga itu. Ya dari faktor itu tadi juga kan gitu. Uh, ya terus kemudian saya ngasih hutang bon itu pun ya kepada pelanggan-pelanggan yang Benar-benar bisa saya percayakan seperti itu Dalam dalam hati saya percaya bisa dipercaya itu Dia itu maksudnya itu benar-benar tanggung jawab gitu loh Kalau saya mau menuntut berapa hari dikembalikan tuh saya nggak pernah menuntut Sebenarnya seperti itu Cuman ya saya minta kesadarannya juga untuk ibu-ibu Kalau sekiranya sudah punya rezeki kan ya harus segera dikasihkan kan seperti itu Terus lah, lah kok bisa begitu Ya terus terang kan Ada yang nanya Apa ya ada pelanggan yang nakal Ada pelanggan yang nakal itu ada Saya itu ya bukan apa-apa sih Ya Maksudnya nakal itu Bukan yang nakal gimana ya Maksudnya itu Misalkan dia bilang Mau nyaur itu nanti misalkan ya nanti seminggu lagi dikasih ternyata sampai berbulan-bulan Nah kalau berbulan-bulan itu enggak masalah asalkan dia membayar Tapi kadang-kadang itu ya ada itu orangnya sudah kabur Kadang sudah nggak mau belanja itu ada aja seperti itu Ya ini terus terang saya saja saya kan ya mohon maaf juga lah. Kalau untuk ibu-ibu yang merasa itu ya sama lihat kondisinya juga ya sama seperti inilah <tuh> Kalau saya itu sebenarnya orang yang paling enak sekali paling enak, dia seperti itu. ya saya maklumi saja sih. ya mungkin ini sebagai jalan. ya jadi sekian dulu lah kegiatan kita hari ini. ini kondisinya juga tercampur hujan nih kondisi di luarnya hujan ini. ini terkena apa itu namanya banyak petir suaranya jadi udah dulu lah untuk kegiatan berjualan hari ini oke saudaraku kita istirahat dulu jangan lupa jaga kesehatan makan yang teratur tidur yang teratur karena ini musim hujan oke sekian dulu saya juga mau istirahat langsung saja ya Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan sekian dulu, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.